Assalamualaikum Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kembali lagi bersama saya Aisyah sini saya akan membahas Tentang Berbagai macam jenis-jenis lens. Oke. Sebelum itu buat kalian yang belum Subscribe video ini Silahkan subscribe channel Jenis kamera Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru Langsung aja kita bahas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 jenis lensa kalian yang kalian pakai buat foto itu apa aja? Apa lensa kit, lensa fix, hmm. lensa zoom atau lensa tele? Dan pastinya apa kalian udah tahu fungsi-fungsi apa? Oke. Okay. baca yang belum tahu jangan ragu, jangan sedih, jangan bimbang. Kalian bisa simak video ini. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis uh, lensa si lensa-lensa itu dan kegunaannya mm -hmm. aja. Oke okay, langsung, langsung Di sini udah ada berbagai macam jenis lensa ya. Jadi kayak jualan gitu di Oke, okay. di sini ada lensa lensa apa ya ini? ini yang lensa wide angle. Jadi ini tuh lensa wide angle. Lensa wide angle Tokina 4 Ken. Jadi lensa wide angle itu untuk sudut pandang lebar. Jadi buat kalian yang suka um, fotografi landscape kan bisa pakai ini untuk foto gedung, foto pemandangan itu bagus banget. Sebelumnya udah kita bahas sampai angle atau fis Jadi kalian bisa lihat di video kami yang sebelumnya itu ada penjelasan tentang landscape angle. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lensa yang enggak terlalu gede tapi panjang. Di sini lensa zoom. Lensa zoom 855250 25 Canon. Oke. Lensa zoom 855250 Canon ini fungsinya kalau kalian ambil dari jarak jauh kalian bisa zoom objek sedekat mungkin. Meskipun jaraknya itu sekitar 1 meter, 2 meter, gitu ya. Jadi kalian masih bisa dapat. Tergantung dari vokalensnya. Kalau vokalensnya 55-250 masih bisa dijangkau agak jauh juga, seperti itu ya. Kemudian um, di sini fungsinya biasanya dipakai untuk fotografer satwa. Jadi dia dia um, kalau mau foto hewan, dia nggak bisa dideketin. Kalau sekali dideketin itu jauh, kayak gimana? Ah, ah. Ara, ara, ara, ara, ara, ara. Sekali dideketin itu nggak jauh. Kita bisa pakai lensa zoom ini. Jadi lensa zoom ini nggak perlu kita deket ke objeknya. Kita dari jauh pun bisa. Jadi kayak aku sama kamu dari dia itu pun bisa. Oke, okay. lanjut ke pembahasannya. Di sini ada lensa fix. Lensa fix itu lensa lensa zoom, tapi dia nggak bisa di nggak bisa di apa ya? Nggak bisa diatur Jadi dia udah seringannya seperti itu. Dia udah apa ya? Lensa yang nggak ada ada zoomnya. Jadi dia nggak bisa di zoom. Jadi dia udah nge crop sendiri dengan vokal lens 50mm 50mm dan lensa fix ini biasanya itu dipakai fotografer untuk foto-foto foto model karena kayak semua oh gitu kan butuh portfolio ya biasanya pakai itu jadi um, untuk hasilnya itu bisa bokeh dan bisa tajam jadi bisa menonjolkan objeknya itu tadi menonjolkan hasilnya jadi dia bisa lebih tajam ketika ditanyai juga. Di sini lensa ada lensa kit atau lensa standar kamera. Biasanya kalau kalian beli kamera Canon. Kalau kamera Canon itu biasanya ada lensa bawaannya, lensa bawaannya itu yang dimaksud itu lensa kit ini atau lensa standar. Untuk hasil yang bokeh itu kurang maksimal juga, tapi kan bisa menghasilkan hasil bokeh dengan lensa ini. Jadi lensa ini nyata standarnya pemirnya. Jadi kalian bisa take video, take foto um, tanpa bantuan apapun, kan bisa boceng tanpa pakai lensa apa ya? Tanpa pakai lensa yang lain, maksudnya kayak pembantu, pendukung. Kemudian di sini ada lensa yang gede, agak berat juga. Ada lensa yang gede. Ini lensa yang tergolong lensa tele, lensa tele zoom. Ini itu 7200 beratnya sekitar 15 kilo. Gak ada Beratnya yang penting tidak terlalu berat, berat juga nggak terlalu berat juga tapi kalau buat dipegang taman begini kalau cuman gini aja ya alamat, awas tamannya encok ya karena lensa ini biasanya dipakai fotografer untuk kalian foto-foto hewan gitu juga bisa tapi biasanya para fotografer lebih pakai ini tuh ke foto-sport fotografer sport jadi gunanya itu itu ini udah dilengkapi dengan ini stabilizernya kemudian tutup sunnya, ring zoomnya udah ada kemudian ini bukaannya udah diopak malakan ini tergolongan saya ya Sony, jadi dia gak gising foto sendiri ada teman-teman buat kalian yang request, yang mau dibuatin kayak request tutorial apa kak tolong dong tutorial kamera ini kak tolong dong review kamera ini selagi kita bisa membantu, kita akan membuat tutorialnya Oke, okay, terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai di sini aja dulu. Jangan rindu ya, tapi nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Aisyah, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah yang sudah menonton. Bisa tambahin di kolom komentar kalau ada kekurangan. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia, kamera salam.